Waiya kana staid kata ibnul kayyib rahimahowa saya banyak mendengar ibnu utemi berkata iya kana budu pihi ilajun lil riya waiya kana staid pihi ilajun lil kibriya cai banyak mendengar ibn utemi ya berkata <hesitation> eh, nama si di penuturan ibnul kayyib ya bahwa ayat itu ia karena budu padanya ada obat untuk riak dan ia karena stain itu obat untuk penyakit sombong membesarkan diri, membanggakan diri. Iya. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung Padanya seluruh dakwah Nabi dan Rasul. Karena dakwah para Nabi dan para Rasul itu pokoknya pada tiga hal. Yang pertama, memperkenalkan kepada manusia siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, menerangkan jalan menuju kepada Allah. Lalu yang ketiga, adalah menerangkan balasan di belakang hal tersebut di akhirat balasan sorga bagi siapa yang di atas jalan dan neraka bagi siapa yang keluar dari jalan jadi ini kandungan dari surah itu Luar biasa di dalam penyembuhan. menyembuhkan Hati. Shifa'ul limafis sudur. bahasa ayat di surah Yunus. Tapi hakikatnya dia juga penyembuh untuk badan. mereka nah, telah terbukti surah Al-Fatihah ini apabila dibacakan terhadap orang-orang yang sakit maka itu akan membantunya di dalam menghilangkan penyakitnya atau mengurangi sakitnya. Atau mengurangi sakitnya. Sebagaimana kalau dia minum obat misalnya? Kemudian obat itu dia bacakan pada nyal Quran, Dibacakan ayat surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Maka itu luar biasa pengaruhnya di dalam menyembuhkan. Dan boleh air dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian air itu diminum. Sebagai penyembuh. Nah itu dari mengambil kesembuhan. Dengan Al-Quran. Karena seorang Muslim itu dan seorang muslimah hatinya harus selalu terkait dengan Al-Quran. Nah di sini letak kelemahan kita ya. Kadang kita kalau sakit yang kita pikirkan selalu obat, dokter, atau siapa yang bisa menyembuhkan, mengobati. Iya. Itu wajar ya lumrah. Kadang masuk di tabiat manusia dan juga tidak dilarang dalam agama kita seorang kalau sakit dia berobat tapi melupakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh ini hal yang keliru itu bukan kehidupan seorang muslim dan muslimah malah kalau dia sakit pun dia banyak membaca dari ayat-ayat Al-Quran sebagai obat dan penyembuhnya iya Karena itu, di tafsir ayat di surah Al-Furqan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qalaq Rasuluh, ia ya inna mahjura. dan berkata al Rasul, "Wahai sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar yang ditinggalkan." Di antara makna menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Jadi ada makna dia tidak membacanya, tidak tadabur, tidak berhukum dengan ayat-ayatnya. ada makna juga dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya. Maka Al-Quran ini harusnya kita jadikan sebagai hal yang Selalu melekat di dalam kehidupan kita. Dan ini dari kebaikan dari surah Al-Fatihah ini. Karena itu merenungi dari ayat-ayat Al-Quran, kandungan-kandungannya, obat untuk hati itu luar biasa. Apa saja dari penyakit hati? Seorang yang menghadapi gundagulana, keresahan, kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketika dia membaca dari ayat-ayat Al-Quran masuk di dalam mentadaburi kandungannya, berada di seputar dari manfaat dan kebaikannya, maka itu akan menenangkannya. Itu adalah hal yang dipastikan. Karena itu dijamin di dalam Al-Quran dan dijamin di dalam hadits Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ayat dan hadits dalam berbagai ayat dan hadir, kemudian Surah Al-Fatihah ini itu adalah tujuh ayat menurut kesepakatan ulama. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat: apakah Bismillahirrahmanirrahim dihitung dari Surah Al-Fatihah atau tidak. Ini hilang pendapat di kalangan... Para ulama ahli kira'ah adalah hal yang dimaklumi. Sebagaimana silam pendapat di kalangan ulama fikih adalah perkara yang populer dari dahulu. Yang disepakati itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran di surah An-Namal. Adalah ayat Al-Quran di surah An-Namal yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim yaitu ayat di surah al -Naml. sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Al-Quran dari surah Tauba, karena surah al Anfal surah yang ke-8 dan surah al surah yang ke-9 ke itu langsung bersambung tanpa diperantarai dengan bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu termasuk surah al-fatihah. Para ulama berbeda pendapat. Apakah masuk di dalam surah itu atau tidak. Dan ini perbedaan pendapat kembali kepada riwayat. Ada riwayat yang menghitungnya masuk ke dalam surah. Ada riwayat yang tidak menghitungnya masuk ke dalam surah. Dan kira'ah itu sebagaimana di bahasa dahulu disepakati dengan ahli qiraah al-qira'atu sunnatun muttaba'ah qiraat itu adalah sunnah ketetapan dari nabi yang diikuti ketetapan dari nabi yang diikuti iya kalau di bacaan kita bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam surah al-fatihah dia salah satu ayatnya. Karena itu dibaca. Kalau dibacaan kita. Hafs dari Asim. Iya. Maka umumnya umat Islam ini yang membaca dari jalur Hafs dari Asim di hari ini. Itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja apakah bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan atau tidak dijaharkan. Dan ini silam pendapat lain di kalangan para ulama Ahli Fikih. Ya. Walaupun pendapat yang lebih kuat bahwa tidak dijaharkan, tetapi pendapat yang mengatakan dijaharkan itu adalah salah satu pendapat yang uh, populer di tengah para ulama dan dihargai. Bahkan itu diamalkan. Di banyak pelosok di negeri kita di Indonesia tanpa hal-hal yang silam pendapat seperti ini, itu ada kelapangan. Ada kelapangan. Karena itu, Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah itu memberi fatwa kalau misalnya ada seorang yang sholat di tengah makmum, yang makmum ini madhabnya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim maka imam yang madhabnya tidak menjaharkan, begitu dia menjadi imam, hendaknya dia menjaharkan supaya tidak berselisih dengan para makmumnya karena sunnah menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan dari su daripada sunnah pada sebagian pembahasan yang bersifat cabang baik, Jadi ini terkait dengan uh, bismillahirrahmanirrahim Apakah dia terhitung dari surah al atau tidak Tapi kalau surah Al-Fatih itu sendiri Pasti tujuh ayat Tujuh ayat tidak ada silam pendapat Di kalangan para ulama Bismillahirrahmanirrahim Tekol diartikan Dengan Memohon pertolongan Dengan menyebut nama Allah Memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Seluruh nama Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Yang Maha Rahman. ya Maha Menyayangi. Dan Maha Rahim. Dan Maha Merahmati. Iya. Ini disebut dengan nama Basmalah. Disebut dengan nama Basmalah. Itu istilahnya ya. Jadi kalau disebut Basmalah. Artinya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya itu disebut tasmiyah. Kalau bahasa harap. disebut tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka dia basmalah itu, kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, basmalah ini itu artinya. Dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah, seakan-akan dia menyebut seluruh dari Asmaul Husna. Sebab Al-Isim di situ, itu kata Mufrad ya di istilah bahasa Arabnya disandarkan kepada Ma'rifah atau yang paling Ma'rifah yaitu harus Ahsan disandarkan kepada nama Allah yaitu maksudnya dia mem memohon dengan seluruh dari nama-nama Allah jadi ini bukan sembarangan bukan dengan satu nama saja tapi dia memohon dari dari dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa taala iya yeah. Jadi tidak disebutkan di sini. Bentuk perbuatannya apa? Fi'il ya. Misalnya. Saya membaca. Dengan menyebut nama Allah. Saya bekerja. Dengan menyebut nama Allah. Saya keluar rumah. Dengan menyebut nama Allah. Saya masuk rumah. Dengan menyebut nama Allah. Saya berkendaraan. Dengan menyebut nama Allah. Saya melakukan aktivitas ini. Dengan menyebut nama Allah. Ya memang tidak disebut. Jenis pekerjaannya. Supaya. Basmaila ini bisa dipakai di segala hal yang diperlukan oleh seorang hamba. Karena itu dari ayat itu pembelajaran agar supaya memulai ucapan-ucapan yang baik, ceramah cerama pengajaran, penulisan ilmu. Itu dimulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. yang contoh dari surah fatihah ini dari surah Al-Quran Itu pula yang dicontohkan oleh Nabi SAW Kalau beliau menulis surat-surat ke para raja, ke orang-orang Maka beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya Nah itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Rahimahallahu ta'ala kebiasaan di tengah para ulang berjalan dari masa ke masa. Iya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa di sebagian tempat kadang syariat di dalam membaca itu bukan pakai basmalah tapi pakai bismillah. Pakai tasmiyah saja. Nah itu di, di posisi atau di keadaan ya memang ada tuntunan khusus di situ misalnya kalau mau masuk WC itu cuma baca Bismillah saja jangan baca Bismillahirrahmanirrahim sebab Nabi tidak mengajarkan itu ketika mau makan baca Bismillah saja karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan untuk bertasmi baca Bismillah saja ketika mau tidur keluar rumah masuk rumah jadi apa yang syah? Pengajaran dari nabi hanya membaca Bismillahi saja, maka kita membaca Bismillahi saja. Demikian pula ketika menyembelih, ya di berbagai riwayat penyembelihan itu nabi hanya membaca Bismillah, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tasmiyah. Padahal yang tidak ada ketentuan khusus dengan Bismillahi, seorang boleh dia menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dia pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu makna yang besar ya dalam kehidupan bagi seorang Muslim dan Muslimah. Dia diajari untuk selalu mengambil, memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta darinya, dan dia diajari untuk selalu bergantung kepada Allah. La billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Dan dia memperbaiki keadaannya sendiri. Sebab kalau dia selalu bergantung kepada Allah. Allah akan membantunya. Akan memperbaiki dari keadaannya. Meluruskannya. Itu dari kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Jadi itu. Mana dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan padanya ada tiga nama. Dari Asmaul Husna. Yang pertama nama Allah. Yang kedua nama Ar-Rahman Dan yang ketiga nama Ar-Rahim Tiga nama ini Kita akan kaji pada ayat berikutnya Pada dua ayat berikutnya Dari surah Al-Fatihah Pada Alhamdulillahi Rabbil Al Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Itu akan berjalan insyaAllah Di pertemuan ketiga yang akan datang Ini akhir dari pertemuan kita yang kedua Dari tafsir surah Al Fatihah semoga bermanfaat untuk semuanya wallahu taala. Nah, <tuh> sahabat jazakall khairan barakallahu fik. Baik, pendengar 8.2 pemanasiha sakinah dengan sunah yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Saat ini Anda membentangkan program konsultasi agama dengan tema tafsir Al Fatihah dan surah-surah pendek dan di pembahasan tafsir kita malam hari ini masih membahas seputar surah Al-Fatihah. Masya Allah, banyak sekali keutamaan dari surah Al-Fatihah ini. Semoga Anda sudah bisa catat tadi perbedahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Barakallahu Alaihi saatnya kita masuk di sesi tanya-jawab. Silakan Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam bisa mengirimkan via WhatsApp di 081 141 3636 081 141 3636 atau Anda juga bisa menelpon langsung nanti di 08114458882 0811 4458882 0811 -445 0811 -445 Baik kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz Ustaz, bagaimana jika tiba-tiba uang di ATM saya bertambah, Ustaz? Lalu setelah dicari tahu, mulai dari teman yang memesan jualan saya dan juga saudara saya sudah ditanya, tapi katanya mereka tidak mengirimkan uang kepada saya, Ustaz. Jadi kemungkinan ada yang salah transfer, Ustaz. Saya juga sudah mencoba ke pihak bank, tapi saya masih belum bisa menemukannya, Ustaz. Asalnya bagaimana ya Ustaz uang yang saya terima di ATM ya Ustaz di bank? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاه والسلام ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila Saya enggak tahu ya sih penanya kebiasannya apa dengan nomor rekening ya? Kalau memang nomor rekeningnya itu biasa dipakai transaksi bisnis, biasanya tambahan yang masuk ke rekening itu karena suatu transaksi bisnis, maka harus dia pastikan transfer itu dari da, dari mana datangnya. Kalau misalnya dia punya rekening, dia kadang bantu orang menyalurkan dari infak, dari sedekah, dan semisal dengannya, maka itu tidak boleh dia pakai kecuali pada hal yang biasanya diamanahkan pada apa yang biasa dia gunakan maka itu bisa dipastikan Bang itu bisa ditanyain tentang hal tersebut bisa diberitahu keperluannya apa kalau dia tidak jelas dari mana maka asalnya dia biarkan rekeningnya sampai tampak jelas itu dari siapa kalau dia menduga besar itu salah transfer maka dia beritahu kepada pihak bang, agar supaya di, dibenahi tentang hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. khair, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada sebuah hadis di riwayat Imam Bayhaki tentang zakat perdagangan, Ustaz. Uh, hadisnya sebagai berikut, Ustaz. An-Nabi Amrin ibni Himas, an-na'abahu -ab qol, maratu bi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ala unki adamatun ahmiduha fa qala Umar radhiyallahu anhu ala tuaddi zakatak ya himas fa ya amiral mu'minin mali ghayra hadhihi allati ala dhahri wa ahibatun fil qaras fa qala zakamal fa da qala fa wada'tuha bayna yadayhi fa Fawajidha kau wajibat fiha azzaka. Faukazainha azzaka. Apakah dengan hadis Ustaz kita bisa berkesimpulan bahwa tidak ada hul dan nisab dalam zakat perdagangan Ustaz? Yang pertama itu riwayat siapa tadi? Siapa? Riwayat Al Baхи. Okay, Ustaz nusantat. Nah itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i Imam Al Baхи. Al Bağıwi syarhu sunnah. meriwayatkan melalui jalur Ibu Syafi. sebagaimana so, juga yang sama diriwayatkan oleh para ulama lain lain, Ibnu Abi Shaybah dan lainnya. Ya. Yeah. Itu ditafsirkan di di seperti penafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik dari apa yang kalian Usahakan dengan tangan kalian dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Itu ayat umum tentang zakat perniagaan. Iya. Itu yang datang dari Umar, itu Syah ya. Jadi kimas itu seorang tabiin. Beliau punya barang perniagaan, dihitung oleh Umar barangnya. Ternyata mencapai Nisab. Nisab zakat. Oleh Umar dipotong zakatnya. Ini menunjukkan adanya zakat perniagaan. Kalau dikatakan bahwa di riwayat tidak ada penyebutan nisab dan haul. Apakah menunjukkan tidak ada nisab dan haulnya? Jawabannya itu pemahaman keliru ya. Tidak boleh dipahami seperti itu. Ini atar dari Umar Khattab al taala anhu. Jadi bukan bukan hal yang ditiadakan, tidak disebut di situ, tidak ada nisop atau tidak hau, tapi tidak disebut keterangan. Kalau tidak disebut keterangan, itu kemungkinan besarnya itu sudah jelas di sisi Umar maupun di sisi apa namanya yang berdagang itu tentang ketentuannya. Ya, jadi mungkin. Dari barang dagangannya itu sudah lama. Cuman Himas ini menganggap bahwa tidak ada zakatnya. Tapi ternyata. barang yang sudah. Dia berjualan lebih dari setahun. Ternyata dianggap oleh Umar bahwa. Ada ngesopnya. Atau ada zakatnya. Harusnya dibawa ke sana pengertiannya. Ya karena zakat perniagaan itu. Itu pendapat mayoritas ulama. The mayoritas ulama. Di zakat perniagaan nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Hal itu telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diribatkan oleh uh, Imam Syafi'i dan Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf. Ibnu Umar berkata, "Inna fihi az-zakat fi Padanya itu ada zakat pada setiap tahun. Pada setiap tahun itu dikatakan oleh Ibnu Abdilbar dan selainnya. itu ucapan Ibnu Umar menunjukkan uh, sep sama seperti hadits yang marfu. Sebab Ibnu Umar tentu uh, terangkan ketentuan setiap tahun sama dengan emas dan perak. Mekanisme-nya itu sama dengan emas dan perak juga. 2,5% dipungut setiap tahun juga sama seperti emas dan perak. Iya. Yeah. Itu hal yang disepakati oleh para sahabat Tidak ada silang pendapat Di dalam hal itu Tidak ada yang menyelisihi mereka Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka Itu disebut sebagai suku. sukuti ya. Karena itu yang benarnya bahwa e, Zakat perniagaan Itu diambil nisab Sama dengan emas dan perak Dan dikeluarkan sama seperti mengeluarkan zakat emas dan perak 2,5% atau 1/40 dan dikeluarkan selama apabila sudah disimpan atau sudah uh, dilakukan perniagaan dengannya selama satu tahun. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya wallahu taala alam. Nah, Ini pertanyaan selanjutnya, juga terkait dengan zakat. Bagaimana, bagaimana hukumnya, Ustaz? Berzakat belum sampai nisabnya Ustaz. apakah dihitung sedekah kalau dia tetap mengeluarkan zakatnya saat dia berzakat belum sampai nisabnya yes, saya nggak ngerti pembahasan belum sampai nisabnya kalau dia misalnya punya barang punya kebun atau punya uh, suatu barang-barang yang dizakati ini pasti dizakati tahun depan maka itu dia persegera pengeluaran zakatnya gak ada masalah. Karena sebab kewajiban sudah ada. Ya. Sebab kewajiban sudah ada. Jadi kalau dia keluarkan sebelum sebab. Apa namanya. dari Dia, dia keluarkan sebelum tibanya dari masa kewajibannya itu gak ada masalah. Menyegerakannya. Tapi kalau misalnya. Hartanya, dia ndak ada kewajiban zakat Di hartanya ndak ada yang wajib zakat Tapi pada harta yang dia miliki Yang belum sampai nisab Ingin dia zakati Maka itu dihitung sebagai sedekah Dihitung sebagai sedekah Kapan dia Misalnya uh, Bulan depan Sampai kepada nisab Maka dia keluarkan lagi dari zakatnya Dari baru Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya baik. Karena kita masih di komputasi agama, silakan anda ingin bertanya langsung via telepon di 08114458882 atau kirimkan pertanyaan anda via WhatsApp di 0811413636. 0811413636. Baik, kita bacakan lagi dari Umuzaki di Pangkep. Ustadz doa apa yang paling afdol dibaca sesudah sholat witir? Berdoa itu apabila sore ingin berdoa Paling afdalnya ketika di dalam sholat Karena Nabi SAW Bersabda Akrabu ma bainal abdi wa baina Rabbihi wa huwa sajid wa fihi minat doa Sedekat-dekat seorang hamba dan robnya Dalam ketiga sujud Maka perbanyaklah Doa Pada saat sujud Dan juga ada anjuran untuk berdoa di akhir solat sebelum salam maka di posisi solat itu doa lebih bagus daripada dia di luar solat. Adapun selepas witir itu syah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Subhanal Malikil Kudus dibaca sebanyak tiga kali dibaca sebanyak tiga kali. Tapi kalau misalnya dia berada di sepertiga malam terakhir, dia berdoa karena sepertiga malam terakhirnya, maka itu enggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Namasad, Barakallah, Fik. Baik, selanjutnya dari Azhar. Ustaz, apakah pikiran juga bisa dianggap sebagai sebuah doa, seperti sering berpikiran positif, Ustaz? Itu harapan namanya. Kalau dia berpikir seperti itu, namanya harapan. saya dia berdoa, dia dia ucapkan, dia mohon kepada Allah, diharapkan. Itu adalah hal-hal yang baik dari ketaatan yang sangat indah seorang hamba itu menggunakan hati dan pikirannya untuk hal-hal baik seperti itu. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Nama Baik, penelpon terputus. Bisa mencoba kembali di 0811 8114458882. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apa hukumnya penggalangan dana untuk memberikan makanan kepada jamaah dan lingkungan sekitar yang dirutinkan setiap hari Jumat saja? Yang sekarang sudah menjadi tren interasif hari Jumat, penggalangan dana ini dilakukan bergilir berkompleks rumah. Dan ditargetkan minimal 50 box, yang bernilai 15.000 per box setiap Jumatnya, Ustadz. Yang memberi makan untuk orang yang perlu, kepada fakir miskin. Walaupun masa pandemi itu adalah hal yang bagus ya. ya. Dan sangat diperlukan. Mungkin kalau hal itu banyak dilakukan, itu akan membantu sekali di kondisi sekarang ini. Hanya saya mengkhususkannya di hari Jumat, itu yang menjadi pembahasan. Karena selain dari sudut-sudut positif, misalnya ada hal-hal yang kadang negatif, bisa menjatuhkan ke dalam hal-hal yang dilarang. Iya, misalnya seorang membahasakan, mem, apa namanya, membiasakan sebuah ibadah yang tidak dibiasakan oleh nabi tanpa para sahabatnya di waktu tertentu, di hari tertentu atau dia mewajibkan pada orang hal yang tidak wajib padanya, atau dia karena kejar target tertentu akhirnya, membuat hal-hal yang tidak layak hubungan antara orang yang di sekitar, yes. dan semisal dengan itu, karena itu di, dari jenis kegiatan bersedekah itu bagus, jadi ya, dukung hanya saja praktek dari suatu hal, itu hendaknya diukur dari segala sudut, yang diperhatikan dan dianggap di dalam syariat kita. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Namastu. Jazakallah khair. Baik pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apa hukum bertanya aib orang lain seperti aib hamil di, di luar nikah, pertengkaran keluarga, dan lain-lain untuk dijadikan tugas membuat penelitian kuliah? Apakah betul Ustaz, namun namanya disamarkan Tujuannya mengangkat masalah tersebut untuk dicarikan solusinya, ustadz. Ya saya nggak tahu namanya apa ya, kalau di pembahasan ilmiah itu namanya apa? Ya, itu hal-hal yang sebenarnya nggak diperlukan. mau diberi solusi apa? Kalau dari sudut solusi syari, hal-hal yang seperti itu semuanya ada pembahasannya secara syariat. Apa yang harus dilakukan, tapi menanyakan tentang aib orang, masalah orang, ikut campur di urusan manusia dengan dalih penelitian ilmiah itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya, Ustadz, apakah zina hati termasuk ke dalam hadis? tentang seseorang yang bermaksiat dikala dia bersendiri. ya Hal yang dipikirkan di dalam hati itu ada timbangan-timbangannya karena hati itu, itu memiliki ucapan dan memiliki amalan. Ada ucapannya, ada amalannya. Jadi pada hal-hal yang dia beramal dengan amal yang tidak baik, dia akan dihisap akan hal tersebut. Dalam keadaan sendiri maupun dihadiri oleh orang lain. Yaitu dalam banyak perkara. Bukan sempit pada apa yang ditanyakan saja. Tapi terkait dengan hati itu banyak hal yang merupakan konsekuensinya. Ada yang baik mau yang buruk tergantung dari kondisi hatinya apa yang dia pikirkan, bagaimana ucapan dan amalannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi hidayah kepada kita semua. Nampak balik alaik. Baik selanjutnya dari hamba Allah di Malaysia. Ustadz, saya sekiranya sudah melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid lain. Lalu masuk lagi ke masjid lain yang melaksanakan sholat zuhur. Nah. Namun saya ketinggalan satu rakaat Ustaz. Apakah sesudah Imam Salam, saya perlu menyempurnakan lagi satu rakaat yang saya ketinggalan tadi, Ustaz? Iya, walaupun sholatnya yang kedua, itu dihitung sholat sunnah, tak boleh aja dia sholat sunnah. Namun kalau posisinya dia... Sudah selesai di masjid lain, dia masuk ke masjid lah. Sudah selesai di masjid pertama, sholat duhur. Terus dia masuk ke masjid yang kedua. Dia dapati manusia sedang sholat duhur di situ. Memang kewajibannya dia wajib ikut sholat kalau dia ada di dalam masjid. Nah boleh dia tidak ikut sholat. Dan kalau seperti yang disebut dalam pertanyaan, dia ketinggalan satu rakaat, maka dia ikut bersama imam begitu imam salam dia berdiri menambah satu rakaat ya karena nabi saw bersabda wama bataku apa yang kalian luput hendaknya kalian menyempurnakannya itu luput namanya dari imam satu rakaat maka hendaknya disempurnakan semoga allah beri taufik kepada semuanya namset bala taufik Baik, dengar. Waktu di studio sudah menunggu pukul 21 lewat 30 minit waktu Indonesia tengah. Kita masih ada sedikit waktu. Silakan anda yang ingin bertanya via telefon di 0811-58882. Dan kita bacakan lagi pertanyaan. Ustaz, jika dulu pernah ada sebab yang mengharuskan sujud sahwi, tapi lupa melakukannya, Ustaz? Dan pada saat itu, dia tidak tahu bahwa jika lupa sujud sahwi, maka batal sholatnya. Apakah sholatnya itu harus diulang sekarang, Ustaz? Kalau dia lupa, misalnya, dia lupa sujud, dia lupa satu rakaat, maka itu harus dia ulangi sholatnya. Jadi kalau yang kemarin itu belum dia lakukan, maka dia sholat. Sholat itu, itu dianggap belum syah sholatnya. Maka sekarang dia tahu tentang hal tersebut, dia lakukan sholat itu kembali secara sempurna. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Namu Ustaz barakallahu Baik, kita ada telepon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agama dengan siapa di mana? Dengan Bapak Arido dari Bandung. Baik, Pak Arido di Bandung. Silakan Pak Arido pertanyaannya. Ya, bismillah Ustaz, izin bertanya. Uh, terkait hadis dari junub bin Abdullah radhiyallahu uh, anhu. E yang isinya terkait dengan kami belajar keimanan dulu bersama Rasulullah sebelum belajar Al-Quran, maka ketika kami belajar Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. E, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara e, para sahabat dulu, sahab dulu mempelajari iman tapi sebelum mempelajari Al-Quran untuk penjelasan ringkas? Itu saja pertanyaan dari saya, Ustaz. جزاك الله خير وارك الله فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم السلام عليكم تحديث روية ابن وجه دار جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه قبله بركاته كنما النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتين حزاويرا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدتنا به طب قبله كمي Bersama Nabi Wasallam dan kami, anak-anak muda yang baru kuat, masihnya baru menginjak dewasa, mau dewasa, maka kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian, kami mempelajari Al-Quran, kemudian kami bertambah keimanan. Iman di situ tercakup di dalamnya pembahasan akidahnya, sebab itu pokok dari keimanan. Dan keimanan itu ada yang merupakan hal yang... Terkait dengan keabsahan iman. Dasar keabsahan iman. Dan ada hal yang terkait dengan kesempurnaan iman. Ada kesempurnaan yang wajib. Ada kesempurnaan yang disunnahkan. Ya, sejumlah dari adab dan etika itu bagian dari iman juga. Bagian dari iman juga. Jadi, pokok dari iman namanya iman itu adalah hal yang terkait dengan tauhid makanya kalau kita lihat di pengajaran pengajaran Nabi kepada anak-anak muda para sahabat itu banyak terkait dengan tauhid seperti kepada ibnu Abbas Nabi saw mengajarkan kepadanya ya gulam ini ual di muka kalimat ehfadillah kaya fatka ehfadillah kata juru jahat bida'a sal tafasil la wa idastan tafastan billah wa lam an al ummata la yajtama'at ala ayam fa'uka bi syai' la yamta'uka bi syai' illa ma qada ma kataba allah laka wa la yajtama'u ala ayyi yaduruka bi syai' la yaduruka illa bi syai' qada katabahu allah alaik rafi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf katukan hadith hadith pokok-pokok keimanan semua di dalamnya, terkait dengan Tauhid, keimanan kepada takdir ya itu potret dari pendidikan Rasulullah SAW untuk para pemuda dari sahabat di sahabat yang masih muda di masa Nabi SAW semoga Allah memberi Taufik pada semuanya baik kita angkat lagi satu penelpon ya Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh konsultasi agama dengan siapa dimana ya halo seperti ini kalau kalau ya silahkan pertanyaannya ya, set, eh, dia ketika sudah menikah belum belajar ilmu agama saat belum ikut kajian taklim. Jadi setelah menikah baru ikut kajian, uh, lelakinya itu sudah belajar agama Namun yang istrinya masih awam, tak? masih sering dinasehati untuk tidak bermain metode uh, Nonton-nonton film-film Korea apapun itu, tetap Pertanyaannya, apakah suaminya itu bertahan Kepada istrinya yang awam, atur sabar menasehatinya Baik, itu tugasnya suami memang suami itu tugasnya yeah. bersabar di dalam mendidik keluarga. Dan dia ada sebagai suami untuk hal itu. Allah perintah kepada nabinya wa'mur ahlaka bis salati wastabir alihak Perintah keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau terhadapnya. Jadi harus ada kesabaran. Bukan main ajak-ajak saja, perintah-perintah saja. Tapi tidak disertai dengan hal yang mendorong keluarga menerima nasihat. Tidak ada dari kesabaran. Tidak ada mengajak. Harus disertai dengan hal itu. Nah, itu tugasnya suami. Ya yeah, yuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nara. orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Yeah. Itu kadang terjadi orang yang dulunya belum pernah belajar, tidak tahu hukum. Itu perlu diberitahu, perlu dinasihati, perlu diajari. Perlu diberi hal-hal yang melembutkan hatinya. Perkara-perkara yang dengannya dia bisa menerima. Masuk ke dalam akalnya, menggugah jiwanya. Dilalui dari proses-proses itu. Dan tidak boleh seorang itu tergesa-gesa. Kalau sudah tidak berhasil dengan istrinya, kemudian mengambil langkah apa namanya pendek itu enggak, enggak dibenarkan. Iya. Kemudian dari pokok solusinya disibukkan dengan ilmu. Hanya diberi dari kajian-kajian diajak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. mendengarkan dari kajian-kajian ilmu. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Namusad, jazakallahu Baik kita beralih ke pertanyaan lagi yang sudah masuk via WhatsApp dari Fulanah di Sulbar Polmanstad. Ustad, apakah menyegerakan melaksanakan sholat ketika masuk waktunya dikarenakan ada janji dengan seseorang bisa termaksirikan Ustad? Dar mana ceritanya bisa seperti itu? ini nah, Kadang orang sebagian orang was was dengan. Dirinya terlalu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala itu menentukan waktu sholat. Ada awalnya, ada akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita pada sebagian ibadah. Bisa dikerjakan di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kita mengambil pilihan yang Allah berikan itu artinya kita mengikuti keringanan dari Allah. Kok bisa ada orang dia ambil dari sebuah ibadah, dilakukan di depan, dia pilih di depan, kemudian dianggap dirinya bisa kesyirikan. Itu tidak benar cara berpikirnya. Nanti tidak tenang hidupnya. mau hidup bagaimana dengan cara berpikir seperti itu. Semoga ya. Allah beri taufiq semuanya. Nah, Baik, kita mungkin ambil dua pertanyaan terakhir, Ustaz, waktu kita tersisa sedikit. Dari Abu Fikri. Ustaz, pada tahiyat terakhir setelah membaca doa menghindari empat perkara, apakah setelah itu bisa meminta doa dalam bahasa kita, Ustaz? Boleh aja kalau berdoa dengan bahasa Indonesia misalnya. Minta dengan bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Arab. Dia pakai bahasa Indonesia. Nggak ada masalah insya Allah. Ta Tapi kalau dia bisa berdoa. Dengan bahasa Arab. Apalagi dengan. doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka kita akan lebih baik. Lebih. Kuat di dalam maknanya. Lebih luas jakupannya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Namstaz. Barakalafiq. Satu pertanyaan terakhir, Zat. Ustaz. Ustad, apa hukum menerima uang terima kasih dari keluarga jenazah yang kita mandikan, sedangkan kita memang petugas rumah sakit yang bertugas di pemula, pemulasaran, Ustaz? Nah, kalau dia sudah digaji oleh rumah sakit untuk hal itu, Nabal dia mengambil dari siapapun yang memberikannya di belakang tugas yang dia digaji di situ, Kecuali kalau perusahaan rumah sakit mengetahui itu, dia mengizinkan peraturan rumah sakit nggak ada masalah, itu kembali ke rumah sakit. Tapi kalau asalnya seorang pegawai sudah digaji untuk sebuah pekerjaan, maka dia tidak boleh mengambil hadiah apapun di belakang pekerjaan yang dia digaji di situ. Sebab itu akan menjatuhkannya ke dalam riba. Itu akan men menjadi sebab sumber kehancuran di berbagai sudut pekerjaan manusia. Orang-orang akan tidak beres kerjanya gara-gara mengharapkan tambahan. Padahal dia sudah digaji. Membuat orang tidak amanah. Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Namun saya setelah kelas kaya, dan berkata oleh Allah, atas waktu dan ilmunya lagi di malam hari ini. Seth. Mungkin kita cukupkan edisi konsultasi kita pada malam hari ini. Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 8.8.5 FM, nasihat sekinah dengan sunnah, dimanapun Anda berada, tutas sudah kebersemang saya menemani Anda di malam hari ini di program konsultasi agama Rabung alam dengan tema Tafsir Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek. Dan kita juga sudah tadi bacakan beberapa pertanyaan kepada Guru kita, Ustaz Zulkanan Hafizah Ta'ala. Dan masih banyak yang belum sempat kita, kami bacakan waktu kita terbatas. Dan untuk anda yang ingin mendengarkan kembali jawaban-jawaban dari guru kita, bisa anda dengarkan siaran ulangnya besok di Kamis siang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Atau anda juga yang ingin mendengarkan kembali bisa mengikuti program tanya-jawab grup WhatsApp Zulkarnain MS besok di Kamis pagi.